Kisah Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam bagian ke-64. <tik> Allahumma sholli ala sainina Muhammad wa ala alisainina Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Kuba. Kaum muslimin di Asir sudah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam telah meninggalkan Mekah. Oleh sebab itu mereka harap-harap beliau bahkan beberapa dari mereka pergi ke kuah suatu kampung yang letaknya beberapa mil dari Yastri untuk menyambut Rasulullah Wasallam setiap pagi mereka pergi bersama-sama ke tempat itu jika sampai siang Rasulullah datang mereka pergi dan berdiri sebentar di tempat lain Ketika petang tiba Dan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam sallam juga tiba Mereka pulang ke Yastri Begitu terus setiap hari Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Dan rombongan memang masih agak jauh dari Yastri Suatu hari ketika panas matahari Tengah begitu terik Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Tiba di Kuba Saat itu penduduk Kuba juga sudah banyak yang mengeluk islam mereka juga tengah menanti-nanti kedatangan Rasulullah SAW namun tidak seorang pun yang, yang sudah mengenal wajah Rasulullah SAW dan Abu Bakar oleh sebab itu ketika beliau dan Abu Bakar berteduh di bawah pohon kurma tidak seorang pun yang tidak sampai akhirnya lewatlah sona Yahudi yang mengetahui Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakar yang dulu duduk bertertegi itu Yahudi itu segera naik ke tempat yang tinggi dan berteriak sekeras-kerasnya Hai orang-orang Arab, itulah yang kamu harap-harap dan kamu nanti-nanti kedatangannya Ia telah berada di sini, ia telah datang Demikianlah teriak orang Yahudi itu berulang-ulang Orang-orang kubadat yang berduyun-duyun ke tempat Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam Ketika tiba, mereka memberi hormat kepada Abu Bakar. Melihat itu, Abu Bakar segera membuka selendangnya dan menenduhir Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam. Barulah orang-orang sadar bahwa mereka telah salah nyampi orang. Orang-orang meminta Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam beristirahat selama beberapa hari di Kuba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengabulkan permintaan itu. Beliau tinggal di rumah sebarang sahabatnya Anshol bernama Kalsul bin hadad. Kerinduan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak penduduk muslimiastik yang, yang belum melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan akan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menelang saat nanti kedatangan beliau mereka ini bercemu laki-laki yang telah menderita jiwa dan raga dalam perjuangan terusir dari kampung halaman tetapi tetap semangat percaya diri kokoh berhati tulus dan terus berdakwah tanpa pernah berhenti hijrah Ali bin Abul Holi bagaimana dengan Ali bin Abul Holi sesuai dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengembalikan barang-barang itu kepada pemiliknya Ali bin Abi Thalib berangkat hijrah. Ali pergi mengawal Abu Thalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Abu Bakar. Mereka ada Fatimah, Ummu Kultsum, Saudah, Ummu Aima dan anaknya Usman. Selain itu juga turut istri Abu Bakar, Ummu Ruman dan anak-anaknya, Aisyah, Asma dan Abdullah. Juga ada orang-orang muslim lainnya yang lemah dan tidak berdaya terbaik yang akan jelas betapa beratnya tugas Ali dan Abu Thalib saat berhijrah, apalagi mereka semua kurang, sehingga Ali dan Abu Thalib harus berjalan kaki menempuh jarak lebih dari 400 kilometer di tengah pada pasir itu. Selama perjalanan, mereka berhenti dan bersembunyi pada siang hari untuk menghindari pengejaran pasukan Quraisy. Jika malam tiba, barulah mereka berangkat dan meneruskan perjalanan. Akhirnya, tibalah rombongan <tip> hijrah Ali di Abu di Kuba. Di sana mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW yang masih berada di tempat itu. Begitu jauh dari beratnya perjalanan, kaki Ali bin Abu Thalib membengkak dan dipenuhi luka di sana sini. Rasulullah SAW merasa sangat iba kepada sesepunya ini. Beliau berdoa kepada Allah SWT memohon agar Allah SWT Perkenanannya membuka semua luka di kaki Ali dan, dan memulihkan kekuatannya seperti sejak kala Dengan kedua dengan beliau yang mulia itu Rasulullah Alaihi Wasallam mengusap kaki Ali bin Abu Thalib Alhamdulillah segera saja pulihlah semua luka Kemampislah pembengkak dan mennyaplah semua rasa sakit dari kaki Ali bin Abu Thalib Saat Ali bin Abu Thalib dan orang-orang yang dikawalnya tiba di Kuba Rasulullah wa s.a.w. telah berhenti di sana selama lebih dari 10 hari. Dalam 10 hari itu, beliau dan para sahabat yang lain telah membangun sebuah masjid. Itulah masjid pertama dalam sejarah Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Taala menyebut masjid itu dengan nama Masjid Taqwa. Sampai kini, masjid itu dikenal sebagai Masjid Kuba. Masjid Kuba Rasulullah Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang meletakkan batu untuk mendirikan masjid tuba. Setelah itu beliau menyuruh Abu Bakar lalu Umar bin Khotok dan setelahnya Hussman bin Affan. Amar bin Yashir adalah orang yang pertama kali membangun temboknya. Kemudian para sahabat Mujahiri dan asor membangunnya bersama-sama begitu masjid selesai kaum muslimin di Kubah menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal di Kubah lebih lama lagi. Namun Allah menurut katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat ke Yastir. Begitu mengetahui hal itu dengan wajah sedih kaum muslimin Kubah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya pelan, Ya Rasulullah. Apakah ketuaan memang menghendaki rumah yang lebih, lebih baik daripada rumah kami? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerti betapa besar rasa saya kehausan ini Kuba terhadap dirinya. Beliau pun menjawab dengan kata-kata yang sangat halus. Oh, tidak begitu. Allah memerintahkan saya berangkat ke Yasarib, karenanya tidaklah tuan-tuan membiarkan unta saya terus melanjutkan perjalanan. Sebelum menangkat Rasulullah SAW berdiri di Masjid Tuba, para sahabat berkumpul di hadapan beliau, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, Apakah anda sekalian orang-orang beriman? Semua terdiam, tidak seorang pun yang berani menjawab. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, Apakah anda sekalian orang-orang yang beriman? kembali semua orang terdiam kecuali Umar bin Khotob saat itu Umar menjawab ya Rasulullah sesungguhnya mereka semua orang-orang beriman dan saya termasuk salah satu seorang dari mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi apakah anda sekali dan percaya pada keputusan Allah kali ini semuanya menjawab ya Apakah anda sekalian bersabar akan malah petaka yang melimpah Ya, ya Rasulullah Dan apakah anda sekalian bersyukur saat mendapat kebahagiaan? Bersyukur saat mendapat kebahagiaan? Ya, kami bersyukur ya Rasulullah Demi Tuhan, kalau begitu anda sekalian orang-orang beriman Mengapa masjid dibangun lebih dahulu? Masyarakat Islam tidak akan tegap jika tidak ada masjid. Oleh karena itu, perbedaan pakat, kekayaan, kedudukan dan lainnya akan terhapus jika umat Islam selalu bertemu setiap hari di masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Masjid juga merupakan tempat berkumpulnya kaum muslim untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa Insya Allah bersambung pada episode berikutnya Semoga bermanfaat Bila itu pikiran ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh